Ya, ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gua Bersama Motovlog Gua hari ini Mau San mori. Ke Ketepinilahan Sambil jalan-jalan santai Bersama Om Motovlog di depan Satu minggu tidak ada bikin konten belum. bunga lagi demi ya aku, kenapa jalan pusatnya kampret lah, sampai ketabrak jatuh. Oh, ya nah, beginilah suasana sembilan sore di minggu. Kalau jalan pusat yang nggak bisa lewat lah padat. kalau orang nonton di SD orang turimin cewek masing-masing apa? tamat lampu merah ay jatuh tawot ha tawot ya? sama sawat lagi pasti sunyi Masih sunyi di musim covid masih banyak orang pada keluar keluarga ini gak takut pada corona Itu di Pulau kita mau ke taman SB dulu muter-muter Biasanya, disini lah yang ramai nih. pada tempat-tempat nongkrong. Apalagi orang pacaran, kita muterlah satu kali. Temuin <tuh> seperti gaib, enggak ada cewek-ceweknya yang, <tuh> yang jogging. Ya tempatnya ta tahu oleh? Tempatnya heheheh. heheheh. heheheh. tahu heheheh. heheheh. heheheh. tahu heheheh. heheheh. heheheh. heheheh. heheheh. depan sehingga somat eh, kan? mana? somat dulu kah? cari wakil <laughs> hey. ya Hei. ya Ah. jalan amat deh Tadi betang batang terbakar Oh, tak Iya, lai Betang terbakar sana tadi Jalan sana Satu minggu pada jogging-jogging kita enggak banyak halah guys udah sehat belakang, Masjid belakang, hah? Ine, apa yang masuk masih dalam. baru kan? Eh, tahu itu. Hah? Ini yang Haa Sepatinya ini banget dong saya naik dari hidup Oke guys kita mau istirahat sebentar Mau cari makan Dalam malam kita lanjut lagi apa-apa pun kematanya Ini pada buat cewek kita mah sama kawan haha <laughs> <laughs> <laughs> juga nyaman buat cewek <laughs> wa lama kali satu jam kayak ya ke belakang bah. Oke guys kita sudah sampai guys ya, di tempatnya Cara Ada loh. atau tidak ya. Laka yang hei di mana ini kan oke okay. oh <laughs> yang 455 ya to Pulang, guys. Hah? Hidup Hah? Hidup ha Hidup, hidup aja. ya kita mau pulang, guys. Hah? Yuk. Ini Hah? Bekas bekas tinggal. maka kenalnya aja lah hape mau kameramu jauh apa pak? ah liwat nah ya hape mau apa lampunya hidup? ha? lampunya hidup aku mau yang ambil dari jauhnya kalau saya kan ini Oke kaya okay, kita mau pulang kaya Oh malah kencang kaya